serta klik on notifikasinya bersahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar tanggal tentunya. Baiklah para sahabat Arsenal dimanapun kalian ready untuk kabar terbaru di malam hari ini. Ada sebuah kabar spesial bahagia banget ya dari Papa Billar yang baru saja mengunggah sebuah postingan foto kaget ya bersama BBL perhatikan foto gaya BBL lagi nonjok Papa Bilar ya disitu Masya Allah dan kita lihat juga di postingan ini ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Papa Bilar sekali lagi aku lihat papa edit foto aku yang aneh-aneh kuton tonjok bibir papa kayak gini katanya tuh di fotoin bundanya seolah mendukung adegan ini wow Masya Allah banget ya ini kata BBL ya Sekali lagi Kalau ngedit foto BBL Tentunya bakal Ditonjok langsung nih Seperti Divosikan foto ini Masya Allah banget ya Aduh Ini cute banget ya Seharian Kita nggak mendapatkan vitamin Akhirnya Malam hari ini Kita disuguhkan vitamin bahagia Oleh Papa Rizky Pila Komentar pun banyak sekali Diberikan dari para sahabat Ya ini dari akun Instagram Markona cute Mengatakan Nonjoknya yang kenceng please abang Sekalian kasih kepala ayam Entah kenapa gua masih dendam Sama bapaknya weka, weka, weka. Wow. <laughs> Ini cute banget ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun sahabat Lesler Taiwan Tunjuk terus, cabutin jenggotnya atau atau L katanya tuh Aduh, Masya Allah banget ya Banyak sekali tentunya yang mendukung Baby L nih, ya sama-sama kita doakan juga nih untuk keluarga dan selalu Mudah-mudahan selalu bahagia, amin Ada juga komentar dari Pak Ferry ya. Ikut berkomentar, Pak Ferry Mengatakan, bisa pas gitu ya Katanya tuh, wah Masyal banget ya Kita lihat juga ke komentar berikutnya Dari Gilang Dirga Ikut berkomentar juga nih Memberikan tanggapan Gambar lagi ayo Katanya tuh Waduh kira-kira persahabat ya Tentunya membuat kita penasaran nih Gaya foto Papa Bilar dan BBL Wow Kita doakan saja mudah-mudahan Tentunya BBL selalu sehat Dan selalu menjadi anak Yang membanggakan